Widi Widi, lihat teman-teman di sini ada mainan sedang nungging. Wah wah wah, lihat teman-teman di sini ada mainan Deadpool. <tuh> Today story is Deadpool. Widi Widi, mantul sekali ya Deadpool ini, teman-teman berwarna merah hitam. Di sini dia membawa dua pedang ya, teman-teman keren sekali. Wow, mantul. Yuk kita simpan wadidaw wadidaw lihat teman teman di sini ada banyak sekali mainan super hero wah wah wah mantul sekali ya teman teman yuk kita ambil satu persatu teman teman kita ambil teman teman wow lihat teman teman di sini ada mainan besar sekali di sini ada ada Hulkbuster teman teman Dwi, mantul sekali ya Hulkbuster ini dia berwarna merah, teman-teman. Di dalamnya ada Iron Man juga, teman-teman. Kiko. wow, mantap sekali ya, teman-teman. Di sini untuk belakangnya seperti ini ya. Wah, berat sekali, teman-teman. Mainan Hulkbuster ini. Yuk kita simpan ya ke kotak ajaib. wadidaw wadidaw Lihat, teman-teman, di sini ada Thanos. Widih keren sekali ya teman-teman, Thanosnya cibi-cibi teman-teman, berwarna emas dan untuk mukanya berwarna ungu teman-teman. Wih mantul sekali, kita simpan. widih, widih lihat teman-teman, di sini ada Thanos lagi, di sini Thanosnya besar. Dia gak pakai peci ya teman-teman, kalau yang oh, tadi tidak. pakai peci. Wah wow, mantul sekali ya teman-teman. Widi, dia pakai bajunya berwarna hitam ya teman. -teman. Kita simpan. Widi-Widi, lihat teman-teman, di sini ada Ultraman bermata biru. Wow, mantul sekali ya teman-teman. Badannya berwarna merah. Ini tanduknya tajam sekali teman-teman. Kita simpan. Wah didawa didaw, lihat teman-teman di sini ada mainan hitam. Oh, no. Wah wah wah, ini adalah Black Panther teman-teman. -Man. Wow mantul sekali ya teman-teman Black Panther ini si manusia kucing hitam. Wow mantul sekali, simpan. Widih widih, lihat teman-teman di sini ada mainan hitam lagi. Oh, no. Di sini ada Iron Man teman-teman. Widih, widih mantul sekali ya Iron Man hitam ini teman-teman. Tangan dan kakinya berwarna emas. Widih mantul sekali. Mantap betul. Kita simpan. Wadidaw. lihat teman-teman, di sini ada mainan lagi. Di sini ada mainan cantik ya, teman-teman. Ini adalah Wonder Woman. Widi cantik sekali ya wonder woman ini teman-teman sangat besar sekali. Wow, dia membawa tali ya teman-teman. Di sini ada talinya berwarna emas. Kita simpan. Widi-widi di sini ada mainan lagi teman-teman. Di sini ada Ultraman Red. Wah, wah, wah, keren sekali ya teman-teman. Di sini tanduknya berwarna merah emas, tajam sekali tanduknya teman-teman. Dia gagah sekali ya di sini tangannya ada ininya juga teman-teman, ada pedangnya apa ya? Ini Hah? tangannya ada tajam-tajamnya gitu teman-teman. Kita simpan. Wadidaw di sini ada Ultraman lagi teman-teman. Di sini ada Ultraman biru. Wih, mantul sekali ya, teman-teman. Di sini untuk tanduknya lebih tajam lagi ya, teman-teman. Di sini tajam sekali, teman-teman. Untuk tanduknya wih, wih, wih keren sekali. Kita simpan. Wah, wah, wah. Lihat, ya, teman-teman, di sini ada mainan besar sekali. Wow, di sini ada palutors. Wow, keren sekali ya, teman-teman. Palutors ini Wih, sini bisa untuk membuat permainan Wow, kita simpan. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada Hulk. Super Hulk, friend. Oh, I'm okay. Sorry, Widi-Widi, keren sekali ya? Hulk ini si manusia hijau, teman-teman, atau si monster hijau? Widi, mantul sekali. Kita simpan. Wah, wah, wah, lihat teman-teman, di sini ada mainan besar lagi Widih, widih, sini adalah Aquaman Alana is alive. Is alive. You're alive. Wow, mantul sekali ya teman-teman Aquaman ini, dia sisiknya berwarna emas Kakinya berwarna hijau, tangannya juga berwarna hijau teman-teman uh -uh. Kita simpan Widih, widih, lihat teman-teman, di sini ada jadi di sini ada tors cibi cibi teman-teman. Widih keren sekali ya tors ini dia ada sayapnya berwarna merah teman-teman, rambutnya berwarna pirang ya. Di sini PH teman-teman untuk tampilan belakangnya Widih mantul sekali. Kita simpan. Wah didawa Lihat teman-teman di sini ada mainan lagi ini adalah Kapten Amerika ya teman-teman awesome <tuh> Widih keren sekali ya Kapten Amerika ini mangtul sekali kita simpan Widih Widih lihat teman-teman di sini ada mainan lagi di sini ada Ultraman merah Wadidaw, keren sekali ya teman-teman dia berwarna merah hitam lihat teman-teman di sini tangannya tajam sekali ada cakar-cakarnya gitu wow matanya berwarna merah tanduknya berwarna hitam wih mantul sekali kita simpan wah wah wah lihat teman-teman di sini ada anman wow mantul sekali anmen ini dia pakai helm ya dia bisa membesar dan juga bisa mengecil ya teman-teman kita simpan Bidi, bidi. di sini yang terakhir ada mainan besar sekali, teman-teman. Ini adalah mainan Cyborg. You should probably move. Wow, mantul sekali ya, teman-teman. Cyborg ini lihat kepalanya. Halo, teman-teman. Aku adalah Cyborg. Aku adalah manusia setengah robot. Wow, mantul sekali, teman-teman. Di sini untuk belakangnya ya. Wah, mantul sekali. Kita simpan ke kotak ajaib.